Misalnya pakai JPEG atau uh, PNG begitu, maksudnya harus seragam di koleksi kita. Misalnya, uh, enggak harus, misalnya kayak kita sama create gitu kan? Yang penting, yang penting ini, yang penting ada sesuatu yang kelihatannya unik gitu ya. Orang ada yang kira-kira, oh kira-kira orang bakal beli gitu dengan gambar kita. Oh, itu bentuknya apa namanya? JpG ya kayak gambar goselnya kan JpG itu, ya, tapi so tu kan bikin png Sekarang gak masalah tuh, suatu Jpg tuh png gak masalah yang penting. Nah ini saya create aja lama ini, mungkin karena masih apa, kalau saya buka Google ini, ini YouTube ini, itu Nah ini dia ya lama ini, create saya create aja lama ini. Tapi seperti kemarin sudah dijelaskan ya, ketika kita create itu kan dia ngasih apa persyaratan yang diupload ini, ini MP3, MP4, apa gitu kan. Dia nggak uh, harus seragam, tapi uh, yang jelas formatnya itu, gitu. Seperti itu. Jadi Bapak uh, uh, nge-save di uh, PNG, satu yang save di mana? Di JPG, itu nggak masalah. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, robot, hai, warna warna-warni diganti ini, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, untuk hmm. berapa harga paling rendah 7,8